apa anda merasa terganggu dengan orang mengaji menggunakan toa ya, Karena dalam waktu siang itu mengganggu di orang karena mengganggu waktu istirahat saya dan para warga. Kita mengajikan untuk apa ya beribadah, beribadah kepada Allah seharusnya nggak ya, bisa pakai toa lah, gitu, bos. Seharusnya bagaimana? Ya nggak bisa komentar apa apa, cuma gerundengan di belakang itu saya juga masih bingung. Mau protes gimana sama pengajian? Tindakan saya saya cuma hanya bisa diam ya. Ini terkait dengan merasa terganggu. Sebenarnya sebetulnya ada aturan main tentang penggunaan pengeras suara yaitu dengan adanya instruksi dirjen Pimpinan Masyarakat Islam yang terkait dengan penggunaan pengeras suara untuk luar ruangan maupun dalam ruangan. Lah, alhamdulillah kita di perkampungan di desa ini masih begitu longgar aturan itu. Tidak seketat dengan di kota. Lah, bagaimana menyikapinya? Kami di sini Terus terang masyarakatnya ada kepedulian Kalau memang merasa terganggu Langsung ada semacam eh, Apa namanya Teguran ataupun Menginformasikan agar penggunaannya itu Dibatasi Semisal kalau malam hari Kita Cukupkan yang pakai pengeras suara luar Itu jam-jam jam 10 malam Sehingga Setelah itu menggunakan speaker ruangan dalam kalau hukum pemakaian pengeras suara itu hukumnya mubah sebetulnya karena apa itu semuanya adalah produk-produk teknologi pada era zaman sekarang ini sehingga apapun yang dipakai oleh manusia hukumnya itu mubah cuman karena perjuangan syiar islam ini juga membutuhkan sekali adanya pengeras suara yaitu mau tidak mau juga harus dikerjakan dilaksanakan menggunakan pengeras suara bismillahirrahmanirrahim Walau. walaupun tidak paket tuapun, kalau ruangannya seperti ruangan masjid Gunung cewek Anur itu saya kira tidak masalah. Tapi kalau ngomong lirih, mungkin sing ngomong lirih, singrokna pada budek, itu lah mungkin pak perlu banget. Tapi saya kira yang ruang akan dia pengen-pengen bong pada ya jadi orang budik. Sing ngomong ya menurut pengamatan saya sudah empat hari ketone bisa didengar, ketone saya kira Nah, agama Islam ya, hukumnya kaitannya dengan dengan ajaran tanpa surat begitu. Saya kira saya belum pernah dengar hukumnya. Kalau pakai toa begini, kalau tidak pakai toa begini, saya belum dengar. I <laughs> love